Tentunya kita keunggah pertama pertama persahabat Terumgan spesial dari Kak Benu Soruba Kak Benu ini adalah salah satu Yang make up in Lesti Ketika di acara akad pernikahan Masya Allah mengunggah sebuah postingan Foto pengantin baru Dan ada kalimat caption yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Kak Benu Pasangan pengantin Sultan Fenomenal 2021 Lesti Kejora Rizky Bilhar Wow Tentunya pasangan pengantin Sultan Fenomenal 2021 Persahabat ya, Masya Allah luar biasa Pasangan Sultan ini membuat kita semakin bangga dan bahagia Untuk selanjutnya, kita lihat ada uangan spesial juga Dari Ayah Kejora yang memposting sebuah foto Ayah Kejora bersama Kak Rika Persahabat ya, Masya Allah luar biasa Ada kalimat caption panjang juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora Mengenal beliau udah lama banget saya selalu ngikuti perjalanan dan karya-karyanya Alhamdulillah, beberapa tahun kebelakang kami bisa komunikasi walaupun hanya lewat sosmed Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya kemarin kami bisa bertemu Nuhun parantos Nyemputkan sumping ya, neng Rika sing sehat demi sukses, amin Masya Allah, luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya silaturahmi tetap terjaga dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Nitan Biasari mengatakan ayah sehat-sehat ya Masya Allah doa terbaik diberikan dari Lesla Lovers Masya Allah luar biasa untuk selanjutnya, juga para sahabat kita lihat ada sebuah ugehan spesial ini, fashion Dedek Lesti Kejora. Ketika Dedek Lesti, tentunya kemarin nyetir mobil nih. Wah, wow. ini dijain sama Rizky Bilar. Kita salah sama tas merahnya, para sahabat ya dan kita lihat juga untuk harga ini dibanderol seharga 173 juta 520.549 rupiah tas Hermes luar biasa persahabat ya masya allah tentunya memang benar-benar Sultan kali ini membuat kita semakin bangga bahagia kepada Lesti dan Rizky bilar, nah, untuk selanjutnya, para sahabat sebelum mungkin postingan cute banget nih. Ini untuk cinta abadi Leslar besok hari Minggu, para sahabat, ya. Siapa yang gak sabar menunggu momen ini? Dedek Lesti tentunya lagi manja sama Abang Bilar nih. Para sahabat, ya, perhatikan cute banget nih. Tentunya Dedek Lesti manja sama Rizky Bilar. Kita dengerin para sahabat ya, Kakak nanti. Mau, mau makan apa habis makan sate? Coba meluhukan. Masya Allah, manja banget persahabat ya. Kata Bang Bilar meluhukan kamu nih. <laughs> ini tentunya membuat para fans Leslar sudah gak sabar menantikan acara ini besok persahabat ya di Antv. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk soul standby mendukung karya-karya dari Leslar Entertainment. Unggah tersebut juga direpost oleh akun LNS Corbilla. Kalimat caption juga dituliskan, "Wah, wow, udah gak sabar banget. Besok hari Minggu harus nonton ya guys." Program baru Leslar di ANTV Official setiap Minggu, berantemnya seru guys tuh. <laughs> Dan tentunya... Sekian bulan menikah Leslar Ini tentunya momen berantemnya Dede dan Abang Dilan Ini cute dan seru banget ya. Kita lihat juga dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Mafa Bahtiar mengatakan Oh waktunya di Malaysia jam 4.30 Saya bakal seru nih Masya Allah luar biasa Tentunya Leslar lovers dunia Selalu mendukung yang terbaik untuk semua karya dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar bahagia selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan tentunya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Persahabat ya <tuh> Enggak dong Kakak nanti mau makan apa? Wah, wow, bersahabat ya, silahkan berkomentar nih bagaimana ketanggapan kalian Bang Indonesia ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh